Kami mengucapkan jazakumullah Khairan kepada Badan Wakaf Al-Quran Dan insya Allah Al-Quran ini Akan bermanfaat bagi anak-anak santri-santri kami Dan mudah-mudahan Ini juga menjadi amal jariah Kepada para Muhsinin, Muhsinat yang ikut berwakaf Di dalam program ini Dan mudah-mudahan khususnya di Nusa Tenggara Barat dan khusus lagi di Sumbawa ini lebih menyebar lagi sampai kepada pelosok-pelosok musola-musola masjid-masjid yang ada di ujung pulau atau sampai di perkampungan-perkampungan Para Muhsinin, orang-orang baik, yuk ikut dalam program Wakaf Al-Quran ini dan yakinlah bahwa setiap huruf itu Nilainya akan besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan mankora harfan kitabillah balahu hasanah falhasanul biasir antalihat. Satu huruf itu satu kebaikan satu kebaikan dibalas dengan sepuluh pahala. Luar biasa sekali bayangkan anak-anak menghafal Quran tidak mungkin sekali baca. Pasti akan dimurajaah setiap hari ditambah setiap hari dibuka setiap hari dan itu adalah amal jariah yang sangat cerdas. Ayo sekali lagi ikutan dalam program Wakaf Al-Quran melalui badan Wakaf Al-Quran